Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa muttaqin Wa la'udwana illa ala al-zalimin Shiraan la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah Wa ashiru muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhumarijalan kathira wa nisaa wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya, sadida. lakum Kaum muslimin jamaa suba yan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh hari ini, tepatnya di tanggal 4 Rajab 1443 Hijriyah. Dengan izin dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah yaitu salat subuh secara berjamaah dan ini tentunya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat semalam suntuk. Maka tentunya ini sekali lagi nikmat yang sangat besar. Apalagi setelah kita salat subuh, kemudian kita duduk sejenak dalam rangka tafakku fid din, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini tentunya merupakan perkara yang sangat bermanfaat wa dzakir fa inna mu'minin dan berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada subuh hari ini kita akan sedikit mengambil beberapa faidah dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ya mulia yaitu Muad Bin Jabal radhiyallahu taala anhu. dimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga An-Nasai. Sekian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang kita akan sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu memegang tangan Nabi saw eh, Nabi SAW memegang tangan bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasanya An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhada bi Dari Muadz bin Jabal anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Muadz wa qala ya Muadz wallahi inni la uhibbuk. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Mu'adz, wallahi inni wallahi inni Wahai Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintaimu. Demi Allah saya sangat mencintaimu. Fakala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda usikaya mu'ad. Saya berwasiat kepada engkau, wahai mu'ad. Namanya wasiat. Itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, karena itu ketika ada orang yang mau meninggal, biasanya dia berwasiat. Dan apa yang dia wasiatkan, itu adalah hal-hal yang penting saja. Ya. Yeah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ya Muad, "Saya berwasiat kepada engkau wahai Muad. Wa wa Jangan pernah engkau meninggalkan di akhir setiap salat untuk engkau ucapkan, Ya Allah, <coughs> Bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, Bersyukur kepadamu, Dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini wasiat yang di sallallahu alaihi wa sallam ke Mu'ad bin Jal. Karena ini adalah hal maka Muadz bin Jabal juga mewasiatkan kepada muridnya. Rasanya wa awsab dzalika Muadz As-Sunabihi. Muadz bin Jabal mewasiatkan hal ini kepada As-Sunabihi. Wa awsabhi As-Sunabihi Aba Abdurrahman Al-Hubuli. Kemudian As-Sunabihi ini juga mewasiatkan kepada muridnya yaitu Abu Abdurrahman Al-Hubuli dan Abu Abdirrahman Al-Hubuli juga mewasiatkan kepada Uqbah bin Muslim ya jadi ini hal yang sangat luar biasa Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad. Mu'ad berwasiat kepada Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman juga mewasiat Ukbah bin Muslim. Menunjukkan ini perkara yang sangat yang sangat diperhatikan oleh para as-salaf tentang wasiat Nabi SAW yang sangat mulia. Kita akan sedikit mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, "Wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, saya sangat mencintaimu. Demi Allah, saya sangat dalam riwayat An-Nasai, Mu'ad bin Jabal membalas. Wa'ana'uhibbuka ya Rasulullah. Dan saya juga mencintai engkau, wahai Rasulullah. Ini hal yang sangat agung. Nabi SAW mencintai Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad juga mencintai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, almaru maru ma'amahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nabi SAW dijamin kalau beliau berada di surga. Ia. Abu Bakar dijamin berada di surga. Umar dijamin berada di surga. Ya, Utsman dijamin di surga. Ali bin Abi Thalib dijamin bahwasanya dia di surga. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Karena itu, kalau misalnya kita tidak bisa dan memang tidak bisa beramal seperti amalan mereka, maka ada satu modal yang harus kita miliki, yaitu mencintai mereka. Ya, dengan kecintaan tersebut kita bisa berharap bersama dengan mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almaru maaman ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka di sini Muadh bin Jabal, ya diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi ini Demi Allah saya sangat cinta kepadaMu. Dan Mu'ad bin Jabal juga mengatakan saya sangat cinta kepada mu, ya. Maka ini nih yang sangat besar dicintai oleh Nabi dan beliau juga cinta kepada Nabi saw. Ya. Dan dengan kecintaan tersebut diharapkan bisa bersama dengan beliau saw di surga Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usi ya Muad. Saya berwasiat kepada engkau wahai Muad. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan pernah engkau meninggalkan di akhir salatmu untuk mengucapkan ya. La tada'anna ini larangan tapi dia bermakna al-irsyad petunjuk arahan ya dia bermakna arahan ya jangan engkau tinggalkan hal ini di akhir salatmu ya terkait dengan akhir salat ini para ulama berbeda pendapat apakah di akhir salat maksudnya sebelum salam atau di akhir salat maksudnya setelah salam Ya. Ini insyaallah akan disebutkan nanti di akhir, ya. Apa yang dimaksud dengan akhir salat di sini? Apakah sebelum salam atau setelah setelah salam? Jangan engkau meninggalkan ya di setiap akhir salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Kata Allahumma ini asalnya adalah "ya Allah". Ini. Jadi dia asalnya adalah "ya Allah". <tuh> Kemudian huruf "ya" nya dihapus. Ya, huruf "ya" nya yaitu "ya anida" an atau disebut dengan huruf "nida" dihapus. Kemudian diganti dengan huruf "mim", yang bertasdit dan diakhirkan. Ya. Sehingga menjadilah Allahumma. Ya. Apa faidahnya? Disebutkan oleh para ulama, ada dua. Yang pertama adalah likas seratil isti'amal. Karena banyaknya atau seringnya kalimat ini digunakan. Ya, setiap kali seorang berdoa, Allahumma. Ya, setiap kali berdoa, Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya. Ini kalimat atau kata paling sering digunakan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-bada'atu bismillah memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu huruf pun di depannya. Ya, tidak ada kata atau huruf pun di depannya, langsung nama Allah. Allahumma Ya, kalau tadi ada Ya Allah Ya, tapi begitu huruf Ya-nya Dihapus, kemudian diganti Dengan Mim di akhir, maka langsung Allahumma, langsung nama Allah Dan ini salah satu Bentuk Tawassul Ya Karena bentuk Tawassul Yang disyariatkan, itu ada tiga yang pertama adalah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan orang yang masih hidup. Ya, bertawassul dengan orang saleh yang masih ya masih hidup. Misalnya kita ketemu dengan seorang ya kiai misalnya atau seorang ustad atau orang yang saleh, kita katakan ya ustad ya mohon didoakan saya ya agar urusan saya lancar. Ini tawassul dengan orang yang masih hidup dan itu hal yang dibolehkan ya. Jadi bertawassul dengan nama Allah, bertawassul dengan amalan saleh dan bertawassul dengan ya. Orang saleh yang masih hidup. Nah, dikatakan Allahumma ya Allah, Allahumma a'inni. ya Allah bantulah saya. Menunjukkan bahwasanya apa yang akan disebutkan setelahnya itu tidak akan mampu dilakukan oleh seorang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahuwataala. Ya, karena itu kita selalu Ya, membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Swt. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Tapi beribadah pun itu tidak bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah Swt. Ia kan abdu wa ia kan Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disebutkan kami memohon pertolongan. Karena seorang tidak bisa beribadah dengan baik tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu ya, ya qayyum birahmatika astagif. Aslih li sya'ni kulla. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Di situ disebutkan. Wala takilni ila nafsi. Dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ya. Karena itu kita ya, tidak bisa ya, apa namanya, melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah SWT. Maka tidak boleh kita membanggakan atau mengandalkan kemampuan kita. Tidak boleh kita mengandalkan kehebatan kita. Tidak boleh kita mengandalkan kecerdasan kita. Ya, tidak boleh kita mengandalkan kita. Ya, dan yang lainnya. Ya, sebab semua itu ya, berkat pertolongan Allah wa Allahumma aini, Ya Allah, bantulah saya. Ya, ala zikrik. Untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya. Untuk senantiasa, senantiasa berzikir kepadamu. Apakah itu zikir dengan lisan atau zikir dengan, dengan hati? Zikir dengan lisan yaitu senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Atau senantiasa menghadirkan ya, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Karena itu dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita berada di tempat yang ramai ya atau dalam keadaan sendiri ya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia tidak berzikir dengan lisannya. Ya, dia tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan Allahu akbar, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi begitu dia mau bermaksiat, dia hadirkan. Saya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara itu. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allahumma'a inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wasyukrik dan bersyukur kepadamu Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kesyukuran itu dibangun di atas lima pondasi Kata beliau rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin wa mabniyyun ala khamsi qawaid Kesyukuran itu dibangun di atas Lima perkara yang pertama adalah khudu'us syakir lil Mashkur, ketundukan orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Ya, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, ulahu dan mencintainya. Ya, karena boleh jadi ada orang yang tunduk tapi tidak cinta. Ya mungkin hanya tunduk secara qadari. Ya. Dan itu semua manusia pasti ya tunduk secara qadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan si sakit pasti dia sakit. Ya, Allah mengatakan si meninggal pasti dia meninggal. Ya, tidak bisa dia tolak. Ya, pasti tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aitu tunduk secara kaderi, yeah. dan yang diinginkan adalah tunduk secara syar'i yang didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Seperti kita melakukan perintah-perintah Allah, melakukan salat, yeah, puasa dan selainnya, ini dilakukan ketundukan kepada Allah secara syar'i yang didasari dengan kecintaan, yang didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wathirafuhu bini amati dan mengakui akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengakui bahasanya ini semua adalah pemberian Allah. Baik itu yang kita dapatkan secara langsung atau melalui perantara orang. Ya, bukan karena kemampuan kita. Bukan karena ya kehebatan kita, ya. Tapi itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wata'ala. Ya. Karena itu Qarun adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Kenapa? Karena ketika dia ditanya dari mana dia dapatkan hartanya, ya. Dengan arogannya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmin indi." Saya dikasih ini karena ilmuku. Ya. Saya dikasih karena ilmuku. Karena kehebatanku, karena pengetahuanku. Padahal ilmu juga itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ya. Maka seorang dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takala dia meyakini bahwasanya ini nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dia dapatkan secara langsung atau melalui perantara orang lain? Iya. Dan ketika seorang sudah punya keyakinan seperti ini, maka akan terbuka pintu kesabaran dan akan tertutup pintu penyakit hati. Iya, yeah. sifat hasad, sifat iri, dengki, demikian juga kesombongan, keangkuhan, itu akan tertutup semua. Ya, yeah. dia tidak akan hasad kepada orang. Kenapa dia yakini itu didapat, didapatkan? Ya, yeah, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga akan terbuka pintu kesabaran. Karena kalau dia berusaha orang lain berusaha, ternyata orang lain lebih lancar, dia yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini loh orang yang yang bersyukur. Dia mengakui akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari kaidah kesyukuran yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wasanahu alaihi biha ia ya, memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith dan adapun nikmat rabb maka sebutlah pujilah ya karena itu ya, seorang ketika dia menyebut nikmat Allah menghitung-hitung nikmat Allah itu merupakan bagian dari kesyukuran karena itu ya, sebagian as-salaf mengatakan ta'dadun ni'am minasyukr. Ya, ta'dadun ni'ami minasyukri. Ya, menghitung-hitung nikmat Allah itu bagian dari kesyukuran. Ya. Dia sebutkan ini nikmat Allah, dia hitung ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk pengakuan akan nikmat Allah. Bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka menyombongkan diri, ya. Maka itu adalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wataala, ya. Tapi kalau dia menyebut dalam rangka pamer atau menyombongkan diri, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala di zaman sekarang ini, ya, di zaman yang sangat, ya, bebas, ya segalanya bisa di ya apa namanya diperlihatkan di sosial media ya maka ini harus kita lihat dan harus kita ya apa namanya menyadari bahwasanya ketika saya ya menstorikan ini memposting ini nikmat Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya apakah hanya sekedar pamer kepada orang Ya, membuat orang lain itu iri atau membuat orang lain bersedih atau sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini yang harus di, diperiksa dari diri kita masing-masing ya karena ketika kita memposting misalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ya apakah ini ya untuk membuat orang lain sedih karena boleh jadi dilihat oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Dia bisa mendapatkan hal yang serupa. Sehingga dia bisa merasa sedih, dia merasa, ya, apa namanya, uh, iri terhadap apa yang kita dapatkan. Ya. Atau kita posting ini dalam rangka berbangga-bangga. Ya. Oh saya punya ini, saya punya ini. Ya, orang lain tidak punya. Dalam rangka membanggakan diri, atau dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wataalla, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wataalla. Maka seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataalla dia puji dengan lisannya, ya, wasanahu alaihi biha. Dia puji Allah Subhanahu Wataalla. Dan yang kelima dari kaidah kesyukuran adalah waala yastamilaha. Fi mayakrah, tidak menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, al Imam Al Baghawi rahimahullahu Taala, ketika beliau menafsirkan ayat di surah Al Baqarah, waskurulil walakfurun dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan kalian ingkar. Kata Al-Baghawi rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini. Ya. Kata beliau. Washkuru li wala takfurun. Maksudnya. Washkuru bitta'ah. Bersyukurlah kepada aku. Maksudnya kepada Allah. Bitta'ah. Dengan ketaatan. Ya. Bersyukurlah kepada aku dengan ketaatan. wa la takfuruni bil ma'siyah dan jangan kalian ingkar kepadaku jangan kalian kufur kepadaku dengan maksiat iya man ata allaha faqad karena sesungguhnya siapa yang taat kepada Allah maka itulah orang yang bersyukur wa man asahu faqad dan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka itulah orang yang bersyukur mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Bahwasanya siapa yang taat kepada Allah, itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Ya. Yang pertama dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua dengan hati meyakini bahasanya semua ini datangnya dari Allah dan yang ketiga aljawarih, iaitu ya, anggota badan dengan mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah kesyukuran. Ya, Allahumma ainni ala aladzikrika wa shukrika. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepada-Mu. Dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Wahusni ibadatik. Dan beribadah dengan baik kepada-Mu. Apa itu ibadah yang baik? Disebutkan oleh para ulama ibadah yang baik. Itu apabila memenuhi dua syarat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh alimah bin Al-Kathir. Rahimahullahu ta'ala. Ya, taklumu nafsirkan. Fman yarju lqa Allah lqa Rabbi, faliyamal amalan salihah, Ya. Yang dimaksud dengan amalan salih adalah amalan yang memenuhi dua syarat. Ibadah yang baik adalah ibadah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ikhlas di kalangan para ulama itu sangat beragam. Ya, ungkapan yang mereka sebutkan. Ya. Dan ada ungkapan yang disebutkan yang sangat indah bahwasanya ikhlas itu adalah taktum hasanatik kama taktum sayiatik. Engkau menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Itulah orang yang ikhlas, ya. Tak kala dia mampu menyembunyikan kebaikan kebaikannya, maksudnya kebaikan kebaikan di sini ya memang bisa disembunyikan, ya, ya memang bisa disembunyikan. Misalnya salat salat sunnah bisa dilakukan di rumah, ya, salat wajib itu tidak bisa di, harus di masjid bagi laki-laki, ya, dan itu pasti dilihat oleh manusia, ya. Tapi salat-salat sunnah, ya sedekah, demikian juga, ya, bacaan Al-Quran, dan selainnya dari amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan, maka hendaknya kita berusaha untuk menyembunyikannya. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Ya, dan kita semua sepakat bahwasannya tidak ada seorang pun yang ingin memamerkan keburukannya. ya. Kecuali orang-orang yang memang, apa namanya, ya, orang-orang uh, yang lancang dengan, atau lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang terang-terangan di dalam, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang itu, ya, memiliki keimanan dan masih memiliki rasa malu, maka pasti dia tidak akan memamerkan keburukan-keburukannya. Nah, orang yang ikhlas, itu adalah orang yang senantiasa berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Karena itu disebutkan di sebagian as-Salaf bahwasannya tidak pernah kelihatan salat sunnah di masjid kecuali hanya sekali. Ya, di bagaimana mereka menyembunyikan? Ya, kebaikan-kebaikannya. Ya, bagaimana mereka menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang senantiasa memikulkan makanan kepada ya, manusia setiap malam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali nanti setelah meninggal. Ya, lalu dimandikan, dilihat ya, bekas hitam di punggungnya. Ya. Bagaimana keikhlasannya? Betul-betul ya. dia jaga. Amalan-amalan kebaikannya, dia sembunyikan. Setiap malam dia pikul ya, makanan, dibagikan kepada manusia. Tidak dia mengetahuinya. Begitu meninggal, ternyata makanan ini terputus, tidak ada lagi yang bagi. Ya, dimandikan, ternyata kelihatan, ya, bekas hitam di, di punggungnya. Barulah orang-orang berbicara bahwasanya, ya, inilah yang senantiasa memikul, ya, makanan untuk dibagikan kepada kepada manusia. Ini jamaah yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana keikhlasan itu dan keikhlasan itu adalah perkara yang sangat berat. Ya, demikian juga orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa menyamakan antara pujian dengan celaan. Ya, ketika dia dipuji di atas kebaikan, maka dia tidak, ya, tidak berbangga dengan pujian tersebut. Ya, tapi dia kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga ketika dia dicelah. Selama dia berada di atas kebaikan, lalu dicelah. Namanya kebaikan pasti ada celahan. Ya, apalagi kalau memang itu keburukan, ya pasti banyak lagi yang mencelahnya. Ya? Nabi saw senantiasa dicelah. Ya, tapi hal tersebut tidak menciutkan semangat beliau untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh dengan pujian orang. Ya. Demikian juga tidak terpengaruh dengan celahan orang selama dia berada di atas kebaikan. Selama dia berada di atas kebaikan, la ya khafuna laumatalaim. Tidak takut dengan celahan orang-orang yang mencelah. Ya, itulah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang pertama. Syarat yang pertama sehingga amalan itu menjadi amalan yang yang baik. Ya, ibadah yang baik adalah ibadah yang Didasari dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mencontoh Nabi s.a.w. Dan mencontoh Nabi s.a.w. disebutkan Al-Syaikh Uthaymin rahimahallahu taala Di dalam syarah Al-Arba'inan Nawawiyyah. Kata beliau, ya. Mencontoh Nabi s.a.w. atau mutaba'ah. Itu ya, tidak akan terrealisasi kecuali dengan enam hal. ya, Kecuali dengan enam hal. Yang pertama, amalan itu sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Ya. Amalan itu sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Ya. Misalnya, ada orang setiap kali dia masuk rumah, dia sholat dua rakaat atau sholat empat rakaat. Ya. Maka ini tidak sesuai dengan syariat dari sisi Sebab ya, beda kalau misalnya dia setiap kali masuk masjid dia salat dua rakaat, maka ini sesuai dengan dengan sebab ya, sesuai dengan dengan sebab. Iya. Atau misalnya ada orang yang mengkhususkan di malam-malam tertentu dia salat tahajud. Ya, tapi hanya di malam-malam tertentu saja. Ya, maka ini tidak sesuai dengan sesuai dengan sebab. Ya, maka ini yang pertama ya bahwasanya amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dilihat dari sebabnya. Ya. Yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Ya, dari sisi jenisnya. Iya. Karena itu kalau misalnya ada orang yang berkurban dengan kuda ya, maka tidak diterima. Ya, walaupun dia berkurban di hari raya Idul Idul Adha, di hari-hari tasyrik Ya, tapi dia kurbankan seekor kuda, ya, maka tidak di, diterima karena kuda tidak masuk dalam bahima an'am ya. Yang dikurbankan hanya onta, sapi, ya, demikian juga kambing dan yang sejenisnya. Ya, maka makanya amalan, ya, harus sesuai dengan sebab eh, harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Iya. Yang ketiga. Amalan itu sesuai dengan sebab dari sisi kadarnya. Ya, dari sisi kadarnya. Iya karena itu kalau ada orang yang berwudu, ya, dia basuh anggota wudhunya lebih dari tiga kali. Ya, dia basuh lima kali misalnya. Ya, maka ini tidak akan di, diterima. Bahkan Nabi SAW berwudu, ya, beliau basuh anggota wudhunya tiga kali. Lalu beliau mengatakan bahasanya, ya, siapa yang melewati ini, ya, fakada asa wa zalam, ya, fakada asa wa zalam, dia telah berbuat buruk dan dia telah berbuat zalim, ya, dia telah berbuat buruk dan dia telah berbuat zalim. Karena batasan maksimal itu hanya Tiga kali. Dan boleh kita katakan, wah oh, ini saya mau banyak-banyak supaya banyak pahalanya. Ya. Supaya banyak pahalanya. Saya usap sampai ya lima kali. Ya. Maka amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya. Dari sisi bilangannya. Ya. Kemudian yang keempat. Ya. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat. Dari sisi kaifiatnya. Dari sisi tata caranya. Ya. Karena itu, kalau misalnya ada orang yang wudhu, dia basuh kakinya dulu, kemudian wajahnya, ya, ini tidak sesuai dengan syariat dari sisi kaifiatnya, atau dia sholat, ya, dia sujud, kemudian dia ruku, maka ini tidak sesuai dengan syariat dari sisi kaifiatnya, ya, dari sisi kaifiatnya. Kemudian yang kelima, ya, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya, ada orang yang berkurban, ya sebelum salat. ya jadi misalnya baru 9 zulhijjah, ya dia berkurban, ya maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berkurban dengan onta walaupun dia berkurban dengan dengan sapi, tapi dia melakukan amalan tersebut tidak pada waktunya. Dan yang kelima, yang keenam adalah amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. Ya, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. Karena itu kalau ada orang yang i'tikaf di sekolah, ya, walaupun dia i'tikaf, ya, dia bermaksud beribadah kepada Allah, atau dia i'tikaf di kamarnya, di rumah, ya, saya i'tikaf di rumah saja, ya, karena kalau di masjid. Ya, saya tidak bisa berjalan atau ya macam-macam alasannya. Saya itikaf di sekolah saja atau saya itikaf di rumah saja. Maka ini tidak diterima. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. Maka ini enam hal yang harus diperhatikan ketika seorang itu ingin ya amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya, ya Allah bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadaMu, bersyukur kepadaMu dan beribadah dengan baik kepadaMu. Maka di sini ada faidah sebelum kita tutup. Ya, disebutkan oleh para ulama ya terkait dengan doa ini atau zikir ini kapan diucapkan? Ya, Apakah Dia diucapkan sebelum ya Salam Atau diucapkan setelah Setelah salam Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama Ya Di antara para ulama ada yang mengatakan Dibaca sebelum Salam Ya Dibaca sebelum salam Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Dia dibaca setelah Setelah salam Ya dan sebagian ulama memberi kaidah. Ya. Sebagian ulama memberi kaidah dan ini sangat indah kaidahnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Uthaymin. rahimahullahu taala dan juga disebutkan oleh Syekh ya, Abdullah Al-Basam ya TAbdulrahman Al-Basam rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tauhidul Ahkam. Dan juga disebutkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Ya yeah. Syal Basam rahimahullah mengatakan bahwasanya yeah. al afdal yang utama antakunat addu'a fi ma qabla salam wa amma dhikru fi ma ba'da salam yang utama kata beliau kalau doa kalau doa maka itu diucapkan sebelum salam Ya. Dan kalau zikir itu diucapkan setelah salam. Sekarang pertanyaannya, ini doa atau zikir? Doa atau zikir? Doa. Ya, doa. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, <Yeah>. wa husni ibadatik. Nah. Karena ini doa, maka yang utama diucapkan sebelum-sebelum salam. Ya. Diucapkan sebelum-sebelum salam. Enam. Asyih Wahab Al-Qahtani, rahimahullahu ta'ala, penulis Hisnul Muslim, dan beliau ini termasuk, ya, murid dari Syed bin Bas, beliau mengatakan, Samiatu Syekhana al-Imam Ibn Abbas, rahimahullahu ta'ala, yakhtaru, Ana yang terbaik, ayat yang dikatakan ini dalam tasyahud salam. Kata beliau saya mendengar guru kami, yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, mengatakan bahwasanya yang utama untuk diucapkan dzikir ini di tasyahud sebelum salam, sebelum salam, ya sebelum sebelum salam. Namp dan ya. Asy-Suhaimin juga menyebutkan di dalam Ya Asyarul Mumti kata beliau bahwasanya fa in kana dzikran ba'da salam wa in kana du'an qabla salam ya ini kaidah ya bahwa apabila itu adalah zikir maka diucapkan setelah salam tapi kalau itu adalah doa maka diucapkan sebelum sebelum salam ya makanya seperti zikir subhanallah ya Alhamdulillah Allahu Akbar ini kan zikir maka diucapkan setelah setelah salam tapi kalau doa ya maka itu utamanya diucapkan atau dibaca sebelum sebelum salam karena memang ya salah satu diantara waktu yang mustajabah itu adalah di akhir tasyahud sebelum sebelum salam ya di akhir tasyahud sebelum Ya, salam. Jadi setelah kita berlindung dari empat perkara, ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal, maka selayaknya kita berusaha untuk membaca doa ini. Ya, karena betapa pentingnya doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muad bin Jabal, Muad bin Jabal berwasiat kepada Abu Abdurrahman Ya Mu'ad bin Jabal berwasiat kepada As-Sunabihi As-Sunabihi juga berwasiat kepada muridnya Abu Abdir dan ya beliau juga berwasiat kepada Uqbah bin Muslim Maka ini menunjukkan wawasannya Ini doa senantiasa diperhatikan oleh para salaf Maka Nabi SAW mengatakan Ya Wahai Mu'ad La tada'anna fi duburi kulli salah Jangan engkau meninggalkan Doa ini di setiap akhir salatmu Ya, para ulama mengatakan di setiap akhir salat mencakup salat wajib maupun salat sunnah walaupun ada sebagian membawanya hanya kepada salat salat wajib saja tapi ini mencakup salat ya baik itu salat wajib atau salat sunnah apalagi kalau kita salat sendiri maka sebaiknya ya kita berusaha untuk menjaga doa ini ini doa yang sangat agung dari Nabi SAW dan diantara ciri para ya as-salaf dan orang-orang saleh ya itu mereka senantiasa menjaga apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al Imam Al Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan sejak saya mendengarkan ya zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwa samiu al alim atau zikir auudzubika kalimatillahi tamati min syarri ma saya tidak pernah meninggalkan zikir tersebut ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Ibn al Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad bahwasanya ya imam Ibn Taimiyah itu tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi di akhir salat. ya di akhir di akhir solat. Kenapa? Karena ini ya merupakan ya wirid yang sangat luar biasa. Nabi saw mengatakan siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali hanya kematian dan inilah yang harus kita contoh ya bagaimana semangat mereka di dalam mengamalkan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam karena itu sunnah ya atau hijrah atau sunnah bukan hanya di dalam penampilan kita tapi bagaimana kita menghidupkan sunnah kita dalam amalan-amalan kita dalam perbuatan-perbuatan kita dan juga dalam semangat kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada yang salah, ada yang keliru, maka itu adalah kekeliruan dari diri saya dan dari syaitan dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullahu man la yashkurunnas." Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka kami ucapkan jaza khairan kepada seluruh pihak dan terkhusus ya kepada pengurus masjid yang telah memberi kami kesempatan ya untuk menyampaikan ya apa namanya wasiat wasiat Nabi saw di tempat ini mudah-mudahan Allah subhanahu Wa ta'ala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan muafatkan kita di atas kebaikan dan mempertemukan kita di surganya yang penuh dengan kebaikan